tidak karena kan sanakai nah jadi manusia yang terlalu pintar tuh ada baik juga apa di baik manusia yang terlalu kepintaran tuh apalagi nih kita nih nah, bisa memadahi kawan tapi kan bisa memadahi diri sendiri itu bang apalagi masalah percintaan nih nah karena sanak kain karena hati cinta nih Arjuna ku cintaku, sayangku, duniaku, seluruhnya karena dia aku mati tanpamu Hah, memahadani kan memuaran kita nih nah, ibaratnya nama lukaar baju. Bagus geser kita. Kan bagus geser inya, kamu tuh kan baik, geser ikam. Karena hati cinta nih kena didustai dustai. kepala nih lang lagi jalau rasa disangka tabuan. Hati dikakarukut bidewang. Awak nih rasanya mengarukut dinding. Karena sana, kau sanakai, makanya kita nih kena kau juga terlalu berkisah lawan kawan masalah percintaan nih. Mamahari Mbak Unjun dapat iwak lundu Nih lah Kada iwak haja yang nah mengarang lundu Kawan gini wah ini kalau kita ngarani lundu Muntungnya nakai lundu nakai tahi itu Nah imba dihutangi kada sadar-sadar diri lagi Menyambati ke kawan Sudah syukur kawan nih hakun menghutangi Imbahnya kawan disambatin nakada kakaruan tampu Disambati nakada-kada harga diri ikan di mana Sebagai kawan Nah kawan sudah baik hakun haja mengawani Menghutangi duit Nah menjaminakan diri Giasan seorang berhutang Imbahnya kawan disambati nah, macam-macam imbah nya pulang pacar kawan lah diambil han karena sadar diri bisi kawan kakak ini tuh Tuhan kada baik juga kawan ini kalau pina panting lawan nang sengkiringan kacang ya ini ini kita tuh sebagai babinian ya dangarakan mama nih nah kalau pina jadi mama tapi pilih nang tingkong memilih nang bungas wayah ya ini kita kada kawan lagi memandang lakian tuh dari rupanya nang bungas tuh aja, tapi duitnya kada bungas kada kawan nah kayak kita jadi miskin tahu-tahu utang lawan urang nih mah ini banyak babi babinian mama lihat nih lah mama hadren lihat nih lah Pandang lelaki dari rupa aja, duit kadek ada berhujung seorang jadi sapi. Nenak kaya, neng, lah, berondong. jadi janda kaya. Kayak memadran daripada bay, ingu brondong, pacar seorang sama nambel. Memandang muha rupanya, marah nambungas, menduit duitnya ada-ada, parah inak kaya. Cari nambungas sebanyak duitnya, menjelik jangan juga, pang. baik.